Bismillahirrohmanirrohim, mudah-mudahan ini berhasil ya menjahit bed cover menggunakan mesin Oke okay, ya, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di tutorial Di video kali ini kita lagi review dulu mesinnya ya, kemarin kita sudah unboxing mesinnya itu dapat apa aja dengan harga yang sudah kemarin saya sebutkan Yang belum nonton silahkan dicek cek aja linknya ya bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini, atau bisa dicari di channel ini ya, untuk video unboxing kemarin, kita dapat apa aja. Terus, nah kemarin tuh saya udah janji mau untuk review atau untuk pasang ya, bagaimana cara pasang mesin ini, tetapi tadi nggak saya videokan untuk memasangnya. Karena waktu dan keadaan yang nggak mendukung ya, sehingga saya langsung aja di-review aja mesinnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, mesinnya seperti ini, dan ini mesinnya model klasik, merknya Butterfly, Di disini menggunakan dinamo. Dan juga, ini mesin ini bisa menggunakan mesin genjot, ya. Nah, yang seperti ini, kalau zaman dulu mungkin digenjot seperti ini, ya. Cara menggunakannya, jadi mesin ini tuh dia tuh in one, ya, bisa pakai dinamo, bisa juga dengan model yang digenjot seperti mesin zaman dulu, ya. Penampakannya seperti ini, ini mesin klasik, ya. mereknya butterfly dan seperti ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana tutorial membuat bed cover, ya, karena kemarin saya sudah janji dan sudah banyak banget yang request di. Komen-komen di video-video sebelumnya katanya mas tolong katanya buatin video tutorial bagaimana cara jahit bed cover menggunakan mesin klasik atau mesin butterfly yang seperti ini ya karena kalau misalnya biasa saya buat, -buat tutorial cara menjahit bed cover itu menggunakan mesin Higgspeed ya atau mesin yang besar itu kan udah biasa tetapi kali ini saya menyempatkan diri untuk membuat bagaimana caranya terus kesannya rasanya tuh gimana sih menggunakan mesin jahit uh, klasik atau mesin jahit Singer yang seperti ini dan untuk yang baru menemukan channel Ajomat, jangan lupa di support dulu channelnya ya, di subscribe, di komen, di like, di share aja videonya. Dan ada yang bertanya, Mas, lagi di mana gitu kan? Mungkin video-video saya yang sebelumnya mungkin beda ya suasananya. Seperti yang di belakang saya ini, kan ini lagi di mana? Terus bisa dilihat ke depan. Nah, itu bisa dilihat ya suasananya. Ini halaman depan rumah. Salah satu orang tua kita ya yang ada di... Sukabumi Sukabumi itu Sukabumi Selatan tepatnya itu dekat dengan pantai ujung genteng Oke okay, so kita langsung saja sekarang ke tutorialnya bagaimana cara membuat bed cover dan kemarin saya dari Jakarta saya sudah membawa silikon yang sudah dipotong seperti di plastik ini untuk teman-teman juga yang pengen belajar membuat bed cover atau pengen membuat bed cover terus kebingungan bagaimana cara beli silikonnya bisa di toko kita ya silahkan dicek aja linknya ada di bawah kalau misalnya kebingungan nggak ada linknya, kakak tinggal cari aja atau tinggal searching aja Aja Homemade. Ya bisa di Tokopedia, bisa di Lazada, bisa di Shopee, bisa di beli bisa di Google juga ada ya. Uh, aja Homemade ya. Pokoknya searching aja di Google, ditulis Aja Homemade, seperti Tangerang di situ. Sudah keluar Google Map kita, Toko Map kita ya. Oke, dan ini silikonnya yang sudah saya siapkan. Ini kemarin saya dari Jakarta sudah bawa. Ini sudah di packing kayak gini. Dan... Ini salah satu bahannya yang mau kita sekarang buat tutorialnya. Menggunakan... Bahan katun, dan ini motifnya motif kali stamping dan ini cukup sangat best seller banget di toko kita untuk yang membeli atau yang pengen produk kita ya, yang ada di Aja Homemade, silahkan dicek aja aja linknya ya di bawah deskripsi video, atau bisa di searching aja langsung ya, Aja Homemade ya, ditulis aja Aja produk-produk itu banyak motif yang ini atau motif yang lain udah ready banyak banget di toko kita, oke okay, so kita sekarang, bentar, oke okay, dan sekarang kita ganti dulu sepatunya. Oke, di sini kita ganti dulu sepatunya. Sebetulnya kalau misalnya mau pakai sepatu dua yang seperti ini juga bisa. Nih, menggunakan sepatu dua seperti ini juga bisa ya untuk bed cover. Tapi sekarang saya menggunakan sepatu yang seperti ini ya. Ada bisa kiri, bisa kanan. Ini sepatu sebelahnya bisa kiri, bisa kanan. Jadi saya menggunakan sepatu ini aja karena saya kebiasaan kalau menggunakan sepatu untuk jahit bed cover menggunakan sepatu sebelah jadi jadi video kali ini kita menggunakan sepatu sebelah dan saya juga nggak bisa janji ya hasilnya itu seperti apa karena saya baru kali ini membuat tutorial atau menjahit bed cover menggunakan mesin singer mesin butterfly yang seperti ini ya Oke kita pasang dulu sepatunya sepatu sebelahnya dan seperti ini Oke langsung saja sekarang kita untuk gelar si bed cover yang mau kita buat ya bahannya dengan silikonnya oke okay. oke okay, silikonnya seperti ini ya kalau kita beli metran dari toko kita ya kalau misalnya kakaknya yang di luar sana yang membeli silikon kita ya sudah dipotong seperti ini dan ini pas untuk satu bed cover habis dipres ya seperti ini silikonnya nah sudah digelar seperti ini silikonnya dan kemudian ini bahannya langsung taruh aja di atas seperti di tutorial sebelumnya. Sama saja ya proses cara menggelar bed covernya atau cara menggelar si kainnya. Di atas silikon. Oke sekarang kita geser dulu ya mesinnya geret dulu. Terus bahan sama kainnya sudah kita gelar di belakang. Kurang lebih dan di disini... Kalau misalnya tempatnya agak sempit, mohon dimaklum ya. Oke. Dan ini mesinnya kita geser ke sini. Dan cuacana di luar lagi hujan ini. Uh, enak banget di sini suasananya. Adem-adem, sejuk gimana gitu. Oke, kita ini benangnya sudah kita ganti ya menggunakan benang warna pink. Ini panjang banget ya kesininya, Bisa nggak sih untuk jendela cover gitu? Apa harus dibuang dulu bunda ya Sana gitu ya. Coba ya kita tes ya dan. Hasilnya nanti kalau nggak maksimal Mohon dimaklumi Oke dan ini sudah saya gelar tadi ya Bahan dan silikonnya Nah seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan ini Berhasil ya Oke dan sebelum kita memulai dicek dulu ya Untuk tekanan sepatunya jangan terlalu keras Karena kan ini ada silikon ya Kalau misalnya tekanannya disamakan dengan jahit Bahan yang lain kayak misalnya jahit baju, jahit celana Jahit spray, tekanan si sepatunya ini disamakan ya Untuk kekerasannya Nanti akan mengkerut ya Jadi nanti si busanya akan ketinggalan Kemudian nanti bahannya akan maju ke depan Jadi ini tips dan triknya ini dikendarakan dulu ya Untuk si tekanan si sepatunya Oke kita Nah segini ya bisa diangkat tangan Ini sudah, sudah cukup sih Sudah cukup ya Oke dan sekarang kita memulai aja Bismillahirrahmanirrahim Semoga ini berhasil ya Diangkat nih seperti ini Set nah Dimasukkan Ini agak sulit loh bunda Set nah Bismillahirrahmanirrahim bisa nggak ya? Dan ini pasti agak ribet ini. Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, agak-agak gini ya. Oke, ini bagian menempelkan silikon sama bahannya seperti ini. Oke, kita geserkan ke sini. nih jauh banget ya mejanya, Bunda. Set ini. Tuh. Nih, pasti agak sulit ini. Oke. Okay. Nah, Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Duh, ini kok mesin, mesinnya jalan-jalan gini sih, Bunda? Ganjalnya nggak ada, Bunda ya? cara pemasangan busa dengan silikonnya ini seperti ini ya kurang lebih dan dipasang aja sampai sekelilingnya dan ini memang nggak bisa cepet-cepet ya agak sedikit pelan-pelan juga dikarenakan memang tenaga mesinnya yang nggak besar kemudian ini mejanya juga terlalu panjang. Teman-teman yang di sana mau dihilangkan dulu meja ininya mungkin bisa jadi salah satu alternatif juga ya karena kalau panjang nih terlalu seperti ini ya dan kemudian. Ini akan hmm. merasa terganggu sih Kalau saya ya karena nggak biasa panjang mejanya Tapi mungkin teman-teman nanti Kalau misalnya mejanya enakan lebih panjang seperti ini Mungkin bisa jadi salah satu pilihan juga sih Yang pasti ditempelkan dulu sekelilingnya Seperti ini dan ini mesinnya agak Agak maju-maju Saya mau ganjal dulu ya Oke dan ini bagian sisi Sebelah atas ya, dan sebagian atas ini kita kasih bolongan kurang lebih setengah meter untuk jeda atau untuk jangka panjangnya lubang ini ya. Misalnya satu jengkal, dua jengkal kayak gitu ya, karena nanti untuk si balikin silikonnya ya. Jadi ini di sini kita kunci dulu, kuncinya bisa pakai ini nih. Kalau mesin kecil, sosok saya baru kali ini saya mencoba menggunakan tuh, bisa di-tacking. Nah, kemudian ininya diangkatkan. Nah, diangkat ke sini, diloncatin, terus kemudian diturunkan lagi ke bawah si sepatunya. Lalu kemudian ininya didorong ke depan sedikit. Seperti biasa ya tutorial saya jahit bed cover pakai mesin besar, nah, seperti ini. Dan di sini ternyata benangnya putus. Nah, oke ini untuk bagian atasnya yang kita jahit. Dan yang nggak kalah penting lagi di sini tuh tempatnya tuh enak banget. Bisa dilihat ke depan sana. Ada sate juga ya. Suasananya lagi hujan, tuh depannya ada pohon pisang, ada pohon kelapa, terus ada pohon apa lagi, bunda? Sawo. Ada pohon sawo, jadi ini suasana perkampungan di rumah orang tua kita yang ada di Sukabumi Selatan ya, yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu dekat dengan Pantai Ujung Genteng. Di sini tuh lingkungannya itu lingkungan wisata ya, jadi untuk teman-teman yang mau main ke wilayah Sukabumi Selatan, monggo. Di sini banyak pantai, lanjut saja kembali kita ke tutorial, oke dan di sini ditutup lagi dijahit lagi lanjut ya disatukan lagi kainnya seperti di tutorial chat bed cover biasanya oke selesai sudah ya secara pasang silikonnya sama bahannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi agak lebih sedikit ya, jangan terlalu banyak juga nanti jelek ya. Dan jangan sampai misalnya silikonnya terlalu ke dalam juga nanti bahannya yang lebih juga jelek. Jadi harus agak lebih sedikit silikonnya seperti ini kurang lebih. Kalau misalnya pendapat saya untuk membuat jahit bed cover menggunakan mesin butterfly atau mesin klasik mesin singer yang seperti ini cukup rekomend sih, sangat worth it sih lumayan worth it untuk menggunakan mesin ini. Ini masih bisa untuk teman-teman yang kemarin banyak bertanya, mas bisa nggak jahit bed cover menggunakan mesin Singer? Jawabannya itu, sangat bisa. Dan ini mesin menggunakan dinamo ya, dan juga bisa menggunakan genjotan juga bisa. Untuk jahit bed cover ini bisa ya. Tadi saya sudah mencoba, ini membuat bed cover yang besar, ini ukurannya yang besar. Bed covernya ini bisa ya, untuk menempelkan busa dengan silikonnya. Dan lanjut saja, sekarang saya akan mengquilting tengah. Jahitannya, Nah, ini tuh bisa digoyang yang seperti saya jahit bed cover atau tidak gitu ya. Dan lanjut saja ikutin videonya. Jangan lupa di subscribe channelnya. Banyak. Oke, ini silikonnya sudah dibalikin ya. Oke, dan ini hasilnya ya. Bed covernya sudah kita buat tadi. Ini warna pink dan cuaca di sini atau suasana di sini lagi hujan tuh. Bisa dilihat di sana nih, lagi hujan deras banget. Ini kita ada di... Wilayah selatan kota Sukabumi Terima kasih yang sudah support channel ini Terima kasih yang sudah nonton ya So sekian video kali ini Jangan lupa di channel ini Dengan like, komen, share, dan subscribe channel video dan bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh